oke teman-teman kembali di channel prasejarah channel wong deso biasa kali ini kita lagi ngetes lampu foglame lemunios ya yang H11 X9 kita aplikasikan di Avanza avansati di nah ya, ya bisa dilihat terangnya itu wah tidak sangka tidak sangka itu terangnya waduh menyebar dia ya jadi ini kan lemunios ini 3 warna tiga warna ada warna putih, itu putih putih kebiru-biruan kalau nggak salah sama kuning. Ini aja baru follime lamp belum lampu utamanya. Hmm. Coba nanti kita kita masuk ke dalam mobil, dari mobil itu terangnya kayak apa. Tapi kalau nggak salah ini mobilnya kaca filmnya 80%, jadi kemungkinan agak gelap. Tapi kita kita lihat. Waduh warna kuningnya kalau buat kita waktu lagi di jalan tolak hujan wadi ini warna kuning. jadi kalau mau ganti-ganti warna itu kita matiin nyalain itu doang ini warna putih berdua-dua kaca filmnya 80% jadi ya kelihatannya agak Terima kasih